berammat. Bapak Itu ah. supaya menghindari teman pemangsa ya. suka makan teman. Siapa itu? Hahaha, <laughs> udah bagus banget. Kan ada mataharinya, makan matahari itu jadi oh, oh, awal ya, Kam? pondasinya juga keren banget, pohon! Hahaha, diubut, diubut, diubut, juga keren banget, pohon diubut, pohon diubut, diubut, diubut, diubut, di beban Buh sih ya kasih ya Mama Hadran nih hendak bagi lah imba bakakalahi lawan laki nih lah bakakalahi lawan laki dicucuk kakaknya karis padang sabuting nih itu tak pulang cawat umannya Hadran nih Han bebaikan pulang lelaki nih harap banget maluluhakan akan bebingian lah bila dikakalahi ibini ke situ kamari bila bini hamuk bapak cur selawar nih nah Mama Hadran nih hendak nang bebe wajib bebe -be nah nah Nah, tuliskan nih, anak mandi wajib, anak kawam mandi wajib, banyak karingan Nah, dimapa aja mama hadirin aku anak mama berasih Nah, kakak ini kisahnya kan panas banar harinya Nah, banyak karingan secara karing. di dimapa anak mama di berasih, anak mandi wajib Dia ada kayak orang lelakinya nah, nih ini harat banar, marayu han Di pacolnya, selawar luluh pulang, bebinian telului pulang Cawat menyahadran, nah, kakak ini kisahnya kan ada baik juga Kenapa kalah bila kita nih babi nian bila sudah bermanana nona lakian tuh melihat inya git asa kedah lagi asana kayak mudul buah lo ilmuan nang rasa diikut angui itu nah asa anak muntah tu parah jijik melatinya tu gelianan lah ini kata-kata geser -kata, mantan dari mama hadran Hai mantan jangan terlalu rancak bama buk mabukan hmm, jangan ke tujuh dugem. anu aja mau minum vitamin lah rancak-rancak minum vitamin habis soalnya amun ah, ikam tu nak garing mati siapa nama itu aku kayak kawin di pelaminan hmm, ada yang sakit hati karena melatih aku kawin di pelaminan mun menikam, menikam, menikam mati hari ini Bu kepala sekolah itu baru selesai mandi ya mandi cantik terus udah pakai handukan mau dendong udah ternyata ada ibu beka oh halo tidak halo kabun kah kita jadi hari ini temanya apa temanya hari hmm. ini wanita muslimah wanita muslimah <laughs> ya. kalau tengah malam lewat dari jam sepuluh wanita rangrang -rang, wanita genital ya bekarukot dinding ibu beka ya ampun firaidi Faizir mohon maaf lahir dan batin ya. ibu beka dan ya mana ya anak-anak sekolah yang akan kita uh, apa Tahun baru aja, iya, tahun baru. baru Jadi mm -mm. kita akan mendidik murid-murid uh, baru yang baru masuk Menjadi supaya lebih baik dan... Lebih um, pintar, lebih cerdas lagi iya. ya Jangan tidak cerdas, itu tidak bagus, harus cerdas